Perhatikan, ini 10 tanda cewek jatuh cinta tetapi malu mengungkapkan. Pada dasarnya, cewek memiliki tanda yang berbeda dengan cowok dalam hal menunjukkan perasaan jatuh cintanya. Mungkin sebagian besar cowok bisa mengungkapkan perasaannya kepada cewek yang dia suka secara langsung dengan lantang. Namun hal ini tentu akan menjadi hal yang sulit bagi sebagian cewek. Sebagian besar cewek memiliki rasa malu yang lebih besar dalam urusan asmara. Itulah alasan kenapa mereka lebih sering memilih menyukai cowok dalam diam tanpa mengungkapkannya secara langsung. Nah, bagi kamu nih, yang penasaran dengan tanda apa saja yang menunjukkan bahwa sebenarnya seorang cewek suka tetapi malu untuk mengungkapkannya, langsung saja cek tanda-tandanya berikut ini. Yang pertama, dia sering mencuri pandang ke arahmu. Coba kamu perhatikan dia dengan jeli. Apakah dia sering mencuri pandang ke arahmu? Jika iya, mungkin saja dia memang memiliki perasaan yang khusus kepadamu. Percayalah bahwa tatapan mata seseorang tidak pernah bisa menipumu. Tanda jika seorang cewek suka atau jatuh cinta terhadap seorang cowok, dia akan memilih untuk mencuri pandang ke arah cowok yang disukai karena malu untuk menatapnya secara terang-terangan. Jadi. Untuk mengetahui apakah dia menyukaimu atau tidak, kamu bisa melihat dari tatapan matanya. Yang kedua, dia sering terlihat salah tingkah saat berada di dekatmu. Tanda selanjutnya yang menunjukkan bahwa cewek sedang memiliki perasaan suka padamu adalah dia sering terlihat salah tingkah saat berada di dekatmu. Sebesar apapun usaha seorang cewek menyembunyikan perasaannya, dia pasti akan menunjukkan tanda-tanda kecil saat sedang bersamamu. Sebenarnya merasa gugup dan salah tingkah adalah tanda yang umum pada setiap orang saat berada di dekat orang yang disukainya. Dia akan melakukan beberapa kesalahan kecil seperti salah berbicara atau mungkin terlihat sangat gugup dengan sering menggerak gerakkan kaki, atau dengan menunjukkan tanda-tanda lainnya. Kemudian yang ketiga, Caranya berbicara menunjukkan bahwa dia sangat senang berbincang denganmu. Selanjutnya kamu juga bisa melihat apakah cewek tersebut memang suka kepadamu dari bagaimana dia berbicara. Saat cewek menyukai seorang cowok dia biasanya akan menunjukkan cara berbicara yang lebih halus dan lebih manis. Tidak hanya itu kamu juga akan melihat bahwa dari nada bicaranya dia terlihat sangat antusias dan juga cepat dalam merespon apa yang kamu bicarakan kepadanya. Yang keempat, dia selalu ingin tampil menarik di hadapanmu. Tetapi saat dia menyukai seorang cowok, dia bisa mengubah penampilannya menjadi jauh lebih menarik dari sebelumnya. Kamu bisa melihat perubahan itu dari cara dia berpakaian atau dari cara dia berdandan. Dia melakukan semua itu karena dia ingin kamu juga memiliki ketertarikan yang sama terhadapnya. Yang kelima, dia memberi perhatian lebih kepadamu dibandingkan orang-orang lain di sekitarnya. Sebagian besar cewek memang memiliki sisi lemah lembut dan penuh dengan perhatian dalam dirinya. Tetapi saat dia merasa tertarik atau suka terhadap lawan jenisnya, dia akan menunjukkan perhatian yang lebih lagi dari biasanya. Jadi, jika dia memberikan perhatian yang lebih kepadamu dibandingkan orang-orang di sekitarnya, mungkin memang benar dia memiliki perasaan lebih kepadamu. Dia tidak akan memberikan perhatian yang lebih kepadamu tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, dia selalu bersikap manis saat berhadapan denganmu. Sebagian besar cewek memang termasuk makhluk yang manis dalam bersikap. Tetapi tentu level sikap yang ditunjukkan akan berbeda saat dia berhadapan dengan orang yang dia suka. Bisa dibilang kalau dia selalu bersikap manis di depanmu besar kemungkinan dia memang memiliki rasa suka kepada kamu. Yang ketujuh, dia selalu mengarahkan pembicaraan tentang tipe cewek yang kamu suka. Dia malu untuk mengungkapkan perasaannya, dia pun diam-diam cari tahu tentang tipe cewek yang kamu suka. Dia akan mulai dengan mengarahkan pembicaraan tentang apa yang kamu sukai. Tanda yang satu ini bisa cukup memberitahumu bahwa dia memang tertarik padamu. Sayangnya, dia tidak berani mengungkapkan hal tersebut secara langsung kepadamu. Yang kedelapan, dia sering memulai pembicaraan denganmu terlebih dulu. Pembicaraan yang dimaksud adalah pembicaraan secara langsung maupun melalui chat di media sosial. Jika dia tidak menyukaimu, dia tidak akan sering memulai obrolan denganmu tanpa urusan yang sangat penting. Tetapi jika dia menyukaimu, dia tidak akan segan untuk memulai obrolan dengan baik secara langsung maupun melalui ponsel. Yang ke-9. Terkadang dia terlihat jaim saat ada kamu di dekatnya. Apakah dia terlihat berbeda saat berada di dekatmu? Besar kemungkinan dia menyimpan rasa. Mungkin kamu merasa dia terlihat lebih jaim saat bersamamu jika dibandingkan dengan saat dia bersama dengan teman-temannya yang lain. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa dia memang benar-benar suka kepadamu, hanya saja dia malu untuk mengungkapkannya lebih dulu. Yang terakhir ke 10 dia sering mencari alasan untuk bisa bertemu denganmu. Yang terakhir, dia seringkali mencari alasan untuk bisa bertemu secara langsung denganmu. Bahkan terkadang alasan yang dia buat terdengar cukup tidak masuk akal. Dia melakukan hal itu karena dia ingin melihat cowok yang dia suka secara langsung. Ini bisa menjadi tanda seorang cewek jatuh cinta kepadamu. Hal-hal yang mungkin bisa dia lakukan adalah dengan pura-pura memintamu untuk menemaninya ke suatu tempat atau secara sengaja datang ke tempat favoritmu agar bisa menemuimu di sana. Jika kamu melihat tanda-tanda di atas, kamu tentu harus lebih berhati-hati dalam bersikap. Jangan sampai hal-hal sederhana darimu justru membuatnya baper. Itulah sepuluh tanda yang menunjukkan bahwa seorang cewek tengah menyukaimu dalam diam karena dia malu untuk mengungkapkan. Jika kamu juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Tidak ada salahnya kamu memulai untuk mengajaknya membangun sebuah hubungan sebagai sepasang kekasih. Sekian dulu video yang disampaikan, kita akan bertemu di video-video lainnya, jangan lupa like subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi yang lainnya, sekian dan terima kasih.